Oke okay, bosku welcome back to my channel pian kerok gaming. Sebelumnya buat kalian yang udah tonton video ini jangan lupa like dan subscribe channel ini cuy dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya cuy. Dan langsung aja ya cuy di video kali ini cuy saya mau berbagi kode redeem terbaru malam ini cuy dan ini kode redeem yang cuy tidak bisa di besok pagi cuy karena ini batasnya sampai jam 12 malam aja cuy sorry cuy karena ini agak telat ya saya upnya cuy karena ya event ini kan hanya ada di live streamingnya FFS 4 ID ya cuy jadi kalian tonton video ini jangan di skip karena kalian akan mendapatkan rhythm yang real, cuy. Jadi, langsung aja buat kalian tonton video berikut ini, cuy. Oke, cuy, kita langsung masuk ke situs nya ya, cuy, di browser, ya, cuy. Jadi, kolom pertama yaitu FFML, ya, cuy. Jangan sampai keliru, cuy, FFML, dan di kolom keduanya F2BR. Dan kolom ketiga FRDD Ya cuy jangan sampai salah cuy Dan ini real ya cuy jangan sampai salah cuy Dan kita langsung redeem aja cuy Semoga berhasil dan Oke okay, selamat berhasil redeem cuy Dan Semoga kalian juga dapet ya cuy Karena ini tuh terbatas cuy Kalian langsung aja redeem sekarang cuy Oke okay, cuy buat kalian yang belum subscribe channel Ini langsung subscribe ya cuy Karena saya akan selalu berbagi kode redeem terbaru cuy dan juga cek video-video sebelumnya cuy siapa tahu masih bisa di redeem cuy katanya sih masih bisa cuy coba kalian cek saja cuy dan saya pamitan semoga kalian terhibur semoga kalian semua selalu support saya terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya cuy